Yeah, Used to wanna be a superhero, girl, flying around with a cave catchin' bad guys Now my head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting baptized To the good and the bad times, all the cuts, broken bones in the black eyes Young motherfucker with a mad mind, made a couple million off of rap lines Y'all can't tell me nothing no more, came from the basement under that floor you don't come close, you don't need to know I'm the goat You don't need to know how I go, cause you know what you won't, all I wanna do is the honda hr 2022 masuk indonesia awal tahun depan ini prediksi harganya Prediksi kami jika Honda HR-V 2022 akan segera mendebut di Indonesia makin jadi kenyataan. Setelah sebelumnya terkuak data mengenai Honda yang telah mengajukan hak paten dagang untuk HR-V terbaru di tanah air, maka kini muncul bocoran jadwal rilis SUV kompak tersebut. Berdasarkan informasi dari rekan kami di Malaysia, Honda HR-V 2022 akan masuk ke Indonesia pada kuartal 1 2022 itu berarti HRV 2022 kemungkinan besar dijadwalkan mendarat ke Indonesia sekitar Januari Maret tahun depan. Rekan kami juga menyebut jika sejatinya Honda HRV terbaru akan rilis di Malaysia, Indonesia dan Thailand dalam waktu yang hampir berdekatan. Namun karena situasi pandemi Covid-19, kemungkinan besar jadwal rilis di negeri jiran itu ditunda. Sementara untuk Indonesia dan Thailand masih sesuai rencana. Dokumen resmi tersebut menunjukkan jika Honda Motor Co., Ltd sudah mengajukan paten merek dagang untuk unit Honda HR-V 2022. Selain itu sejumlah komponen dari mobil ini juga dipatenkan oleh Honda. Spesifikasi Honda HR-V 2022 di Indonesia Panjang 4330 mm, lebar 1790 mm, tinggi 1580 mm, jarak sumbu roda 2610 mm, mesin 1.5L DOHC iVTEC 1.5L DOHC iVTEC electric motor daya maksimum 118 PS 131 PS torsi maksimum 142 Nm 253 Nm transmisi CVT Memprediksi kehadiran HRV model 2022 di Indonesia tentu tak bisa lepas dari sosoknya di Jepang sebagai negara asal mobil ini. Honda di Jepang menawarkan HRV baru dengan dua pilihan mesin. Varian paling bawah menggunakan mesin bensin 1.5L bertenaga 118 PS pada 6600 revolusi per menit dan torsi 142 Nm di 4300 revolusi per menit. Sementara varian menengah dan tertinggi menggunakan mesin hybrid e, -E yang mengkombinasikan antara mesin 1.5 LDOHC i-VTEC dengan motor listrik dan baterai sel. Kedua mesin ini disandingkan transmisi otomatis CVT. Namun untuk mesin hybrid sanggup memproduksi daya puncak 131 PS dengan torsi 253 Nm besar kemungkinan PT Honda prospek Motor HPM hanya akan menawarkan HRV terbaru yang bermesin bensin 1.5 l prediksi harga Honda HRv 2022 di Indonesia Harga Honda HR-V 2021 di Indonesia. Tipe harga: HRV 1.5 L SMT 296.600.000 rupiah, HRV 1.5 L CVT 307.300.000 rupiah hrv1.5 lecvt 330 330.500.000 rupiah hrv1.5 lecvt special edition 348 juta hrv1.8 L Prestige 403.300.000 Di Jepang, Honda HR-V generasi ketiga ini dirilis sejak April tahun 2021. Dan harganya dipatok mulai 2,28 juta yen hingga 3,30 juta yen. Harga ini kira-kira setara 306 jutaan sampai 443 jutaan dengan kurs rupiah terhadap yen Jepang saat itu. Jika banderol tersebut diterapkan saat HRV anyar masuk ke Indonesia tentu akan sangat menarik sebab HPM saat ini melego HRV generasi kedua dengan harga mulai dari 296 jutaan hingga 402 jutaan. Dengan segala perubahannya, apabila harga Honda HR-V 2022 masih ada di kisaran 300 jutaan sampai 400 jutaan, tentunya akan cukup menggoda para pecinta HR-V untuk melakukan upgrade mobil mereka ke model terbaru. Apalagi jika ternyata HPM juga menawarkan HR-V -E, -E dengan harga kurang dari 500 jutaan. Kami yakin peminatnya akan banyak seperti halnya di negara lain Bagaimana HPM? Apakah prediksi harga HRV 2022 sesuai prediksi saya? Kita tunggu info selanjutnya dari HPM, Salam Car 2 Channel.